Selamat siang investor enthusiasm, dimanapun anda berada. Selamat datang di musim pertama, episode pertama, invest kita TV yang akan membahas tentang pengenalan financial technology atau fintech. Melihat popularitas fintech yang sedang berkembang, mungkin beberapa dari invest enthusiasm pernah mendengar. Atau bahkan tahu mengenai seluk-beluk vintage yang kini kian menyebar di kalangan startup dan milenial. Saya, Brahma Wijaya, CEO dari Investigitat, sebuah startup asal Samarinda yang berperan sebagai fasilitator bagi investor dan pemilik proyek. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak konten informatif tentang finansial teknologi, investasi, dan PhDs keuangan dari invest kita tipe. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang kini kian meningkat, bidang finansial dan pendanaan turut mengalami transformasi. Di masa lalu, setiap kegiatan transaksi ekonomi harus dilakukan secara langsung. Tentu saja proses ini membutuhkan banyak sumber daya, waktu, dan tenaga. Kini hampir semua kebutuhan kita dapat dipenuhi dengan media gawai, termasuk kebutuhan finansial. Dari mulai mengecek saldo rekening, transfer, mengecek bunga deposito, dan lain sebagainya. Salah satu perkembangan paling mutakhir di bidang ini adalah yang tengah populer disebut dengan vintage atau financial technology fintech merupakan penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan di mana semua kebutuhan pendanaan dilakukan dengan media teknologi melalui gawai fintech jamak berkembang di kalangan milenial khususnya mereka yang berkecimpung di dunia teknologi dan finansial menurut national digital research center fintech adalah istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial inovasi ini ditujukan untuk memudahkan proses finansial yang biasanya memak waktu yang lama dan tidak efektif sehingga diharapkan dapat mempercepat laju perputaran ekonomi. Vintage bisa juga diartikan sebagai inovasi finansial yang diberi sentuhan teknologi modern berbasis digital atau merupakan sebuah segmen di dunia startup. Tujuannya adalah membantu memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah, mempertajam atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Jadi, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pengumpulan dana, pinjaman hingga pengurangan aset bisa kemudian dipercepat dan diper. Singkat menggunakan teknologi. Contohnya, apabila di masa lalu kita pergi ke bank untuk meminjam dana atau menginvestasikan dana yang kita miliki, vintage memungkinkan proses ini terjadi secara daring. Kita tidak lagi harus membuat janji untuk pergi keluar rumah melakukan perjalanan ke bank, mengantri, atau bahkan kembali lagi ke rumah ketika ada data yang kurang lengkap. Apalagi kadang lokasi bank yang jauh dari rumah atau tidak terjangkau. Faktor kondisi cuaca yang tidak menentu akan menambah kesulitan proses pendanaan yang kita butuhkan dengan pemanfaatan ter-vintage, semua proses ini dapat dihindari sehingga dapat terjadi percepatan proses dan efektivitas sumber daya karena hemat waktu dan biaya kita hanya perlu gawai, koneksi internet, dan data-data yang bisa kita unggah nantinya berdasarkan hal ini, maka wajar jika vintage kemudian secara cepat menyebar karena berubahnya gaya hidup orang banyak dan seiring berkembangnya inovasi biasa keuangan. Nah, sampai di sini, apakah teman-teman investasi atun sudah paham tentang apa itu Vintage? Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk menonton episode terbaru Invest Kita TV yang akan hadir di setiap hari Senin. Selain itu, kunjungi akun sosial media Invest Kita untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Vintage, investasi, dan pendanaan proyek khususnya bagi investasi atentias yang ada di Kalimantan Saya bernama Widjaya Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya hanya di Youtube channel Invest Kita TV Invest Kita, berkembang lebih cepat